sebentar lagi ini ada perayaan Natal ada perayaan Natal dan banyak orang bertanya bagaimana mengucapkan selamat Natal hukumnya bagaimana perlu kita ketahui Natal apa sih Natal itu secara etimologi atau secara bahasa ini yang dimaksud adalah dirgahayu, secara istilahan, istilah yang dimaksud natal ini adalah tentang masalah dirgahayu atau lahir seseorang, atau lahir yang dimaksud lahir universitas, makanya kalau kita saksikan Disnatalis Universitas Bla Bla Bla, disnatalis Perusahaan PT Bla Bla Bla, atau dikatakan juga adalah hari pertama kali dilahirkan. Itu artinya Natal secara istilahan, secara etimologi, tetapi secara terminologi. Atau secara syar'an, secara syariat, atau secara maknawiyah yang dimaksud dengan Natal adalah pengangkatan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ya, Natal itu secara istilahan bis natalis dirgahayu. Tetapi, tatkala masuk di dalam terminologi "termin", masuk ke dalam otak, atau biasanya orang menyangka ini adalah ketika Nabi Isa (Alaihi Wasallam) diangkat menjadi anak Tuhan. Maka, bagaimana jawabannya yang tepat? Eh, kalau ada orang tanya tetangga kita Selamat Natal apa jawaban kita? Jawab Lam Yalid walam yulad. Lu tenanan lagi Lek sing ngomong Selamat Natal Lam Yalid Allah tidak beranak dan tidak beranak, diberanakan Allahumma sholli ala Muhammad. ada wong takok Selamat Natal LAM YALIT WALAM YULAK ROTOK MENDELIK TITIK LAM yalid WALAM YULAK Setuju? Itu orang yang menghina kita loh Orang yang memaksa kita mengucapkan Natal Itu mereka tahu Kalau kita mengakui Tuhan Allah Tidak ada Tuhan selain Allah Allah itu satu Allah itu tidak mempunyai anak Allah itu tunggal jadi kalau ada orang mengatakan selamat natal, dia tahu berarti dia telah menghina kita jadi toleransi ini toleransi jangan sampai kebablasan, tidak enak tapi kalau sudah terpaksa bagaimana? tak ajari Tambahi tidak tapi pelan wae. leonok bose awakmu Tonggomo, sing modele ngotot menjadi perpecahan diantara kita Lo diajarkan Rasulullah tidak berpecah belah walaupun beda agama ini saya ceritakan bukan berarti kita memusuhi mereka tidak saya menyelamatkan akidah umat Nabi Muhammad ini wajib kita ceritakan wajib diketahui jangan kita terkontaminasi dengan pikiran pikiran orang yang tidak paham coba tanya mengucapkan natal, kenapa kok tidak boleh mengganggu akidah yang model apa loh, ini ada orang mengatakan Nabi Isa sebagai anak Allah Allah dua anak loh kok sampai katakan selamat itu bagaimana, kafir loh sampean. hati-hati ini mengganggu akidah yang model seperti ini orang mengatakan ini tidak mengganggu akidah murtad hukumnya kalau orang mengucapkan Natal dengan memberikan selamat kepada mereka yang mengakui Allah memiliki anak Kalau mengatakan selamat Berarti kita menyetujui kalau Allah punya anak Berarti mur, murtad Hati-hati Terus bagaimana yang sudah berlalu? Mudah-mudahan Allah memaafkan Jadi toleransi Jangan sampai kebablasan, Bukan berarti kita harus menjaga jarak dengan mereka oh tidak terutama kepada aparat TNI maupun Polri tetap yang Islam menjaga mereka tetap yang Islam benar-benar membuat mereka nyaman karena itu ajaran Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. haram kalau kita mengganggu umat Nasrani yang lagi merayakan Natal haram man adhan tudhimiyan hukumuh khasamtuhu yaumul qiyamah barang siapa mengganggu umat nasrani yang lagi merayakan natal sama seperti mengganggu aku kata nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam